Disitu kayaknya kurang mantap nih ya, kurang ciwi gitu ya, kurang kurang celup, uh, kurang dalam, kurang kasih air liur. Ah, cueh. Bangsat kau. Yo yo yo yo yo yo yo. yo, yo Hai, bodo amat ya. Selamat datang, selamat kembali, kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada. Kali ini gua bakalan uh, berbagi tutorial cara bagaimana kita membuat lagu dalam waktu lima menit. Ntar banget ya, bikin lagu ya. Ini khusus buat pemula ya kawan-kawan ya. Yang udah pro nah, jangan lihat dan tutorial ini. Begi ya jauh. Nanti kalian neceh pula. Bruh. Di sini langsung aja gua menggunakan FL Studio 20 versi terbaru, mantap. Jadi buat kawan-kawan yang belum punya silahkan download aja yang gratisan yang punya duit beli dong dong dong dong gratisan asik 12 juga bisa sih yang 9 10 juga bisa sebenarnya. bebas senyaman lo baik <the Ou> <to meno> baca <deep> dah sekarang kita langsung ke FL studionya aja jadi Sebelum kalian bikin lagu kalian dah harus tahu dulu kalian bikin lagu genrenya apa. Hai. Oke. Okay. Kali ini kita lagunya bikin yang banyak orang minta tutorialnya itu bikin lagu Rick. Di sini gua udah punya apa-apa uh, aja yang harus dibuat. Paling pertama kali yang gua buat itu adalah chord. Kalau gua, kalau orang kan ada yang dari beat dulu. Kalau gua dari chord, gua langsung masuk ke yang namanya harmless. gue settingnya kayak gini ya buat kalian yang tahu pengen tahu settingan gue kayak gimana ya kayak gini abis itu ini gue ganti dua abis itu ganti distorsi gue kecilin ini the venue gue kecilin yang gede ini dikit abis itu ini gue ganti sama di dua uh. wah cacam nian modars ya nah mantap dah abis itu kecilin dulu dikit oh gak usah ininya ini aja kecilin set kita bikin chord dari nah buat kalian yang belum tahu di sini nih ini ada mayor ini ada minor kita pilih di mayor mayor susunannya tuh kayak gini disitu gua pilih lagi gini ya nah, dari C misalkan C habis itu uh, dot ke A disitu ke E jangan ke e deh ke d deh b ke g nah kalau gua itu gua kecilin lagi ini gua ganti bikin seperdua set. set kayaknya ini kebanyakan ini revopnya nah habis itu gua susun di sini lah itu kita bikin susunan beatnya Oke beatnya itu pun juga sama gua pakai armor terus default habis itu gua cari kick nih gue masukin ke sini Sini gua kasih one shot, habis itu gua bikin pattern baru. Gua tak dik, tak oke. Okay. Ini hal mesejnya, bisik. Itu... Tanya ini, kagok sakit. Ini gua layer, habis itu ayo. Terima Nego layer juga. Kita bikin, nah, buat kalian yang belum tahu nih. Jadi, misalkan bingung nih, kalian bikin melodinya gimana? Nah, tinggal gini aja nih. Misalkan kita pakai uh, silent sini, gua pakai silent, gua ganti load bank, gua ganti dulu ini set. Oh, enggak. <tuh> Nah, pakai ini aja nih habis itu pilih citrus juga buat basnya pilih dip2 bas sejuta umat siapapun pakai nah kalian tinggal ngikutin yang ini aja nih nah suara susunannya begini kan di C6 nanti kita bakalan tuntunin. Ini buat patokannya aja. <San> turunin C6 jadi C5 Nah, gitu. Terus melodinya, kalau kalian bingung gimana cara bikin melodi, bikin aja simpel kayak gini. Kita ikutin dulu yang ini. bikin aja dulu bagannya kayak gini habis itu nanti baru divariasikan sesuai keinginan nah, misalkan kayak gini habis itu udah kayak gini kalian mau variasiin Melodinya, tapi nanti kalau variasi melodinya, takut ininya nggak sampai. Ya udah, caranya itu ini kita hapus, terus kita kesini split by channel, split by channel itu jadi dia misahin. Nah, misahin, nah, habis itu kita panjangin tuh lagunya. Oh, tunggu dulu, ini kita copy dulu, kita copy kesini, kita copy kesini, ini kita panjangin. Kok gak suka, Bang? Pengen yang lain. day kita kopi juga Hmm stok like no other. sia cacam nian habis itu kayaknya kurang mantap nih ya kurang ciwi gitu ya kurang kurang celup ah, kurang dalam kurang kasih air liur aduh ah, huh, huh. bangsa kau ah modar ya kita layer kita layer di itu kita masukin armor kita pilih armor default habis itu image kita cari suara yang mau bakalan gini. Nah, ini jangan lupa, ini ganti one shot. Habis itu, kita copy ini, kita pastein. Kita dengerin dulu aja ini ke control L, control L. Nah, kalau kalian pakai Mac comment L biar dia masuk ke sini. Ini juga kita control L. gitu kan jadi gitu buat kawan-kawan yang baru belajar uh, jadi remixer ya silahkan ikutin cara gua tadi kalau ada yang uh, kurang jelas misalkan kurang gimana silahkan komen di bawah nah, gitu caranya bikin lagu uh, di FL Studio yang sederhana mungkin untuk part yang lanjut-lanjutnya sebenarnya banyak lagi gitu ya tapi tutorial dasarnya itu kalian harus tahu mau bikin lagu apa yang pertama terus kalian harus tahu instrumen apa yang kalian pakai di lagu kalian itu kalau untuk lagu break-break kayak gini biasanya yang dipakai itu bass itu sama chord itu sama lead sama kick snare hi-hat udah itu tok ya udah sekian dulu dari gua mungkin uh, next video kita bakalan tutorial bikin tutorial yang lainnya selamat jalan bye